yang musang kaki tapi hati edo eh boleh mau ancor begini orang yang selama kita gak sayang ternyata mampu bikin sakit hati kamu ada cuma lantai tinggal pak kita, pak cuma dokter orang bebas ku mau kau ngomong sehidup semati, aku kesial, semua cuma jadi mimpi, nganak hati sayang ternyata. Siap pagi ada hal sayang So giling cincin kaweng Forma so minta akan Panggana yang tak sayang Pak cuma dokter orang PE bangku jangi mau kawin kono sehidup Ketinggalan panggilan Padahal kau sayang So pilih cincin kaweng Forma so minta akan Pengarah yang tak sayang masuk minta akan bangga yang tak sayang